dibukake bon setengah tahun berarti okay. setengah tahun kasih nopo nggih? Karing. Buktan dotan dadi putus di bagian sumbing. Nek buat tatas Eh, enggak cakep kan nih. ini. mau ini Pak sinten Pak, Hartoyo petugas Baskame ini petugas mungkur. Gunung Subing, gajah mungkur, Desa Lamuk. ini nih. gulung-gulungnya itu oke oh okay. ini ya registrasi bi biaya registrasi berapa Mas 20 15.000 ribu. Lima 15.000 15 Ini di sini dari sini naik ke atas ada ojeknya ya. Berapa Mas itu naik ojek Tarif 20.000 ribu 20 sampai mana itu Terminal Siwatu oh, Terminal Plerenan Siwatu hmm. ya Oh ya estimasi perjalanan ke atas berapa jam nih naik ojek sekitar 8-9 jam, jam. jam kalau naik ojek sampai terminal berapa? 7 kurang lebih 7. 7, jam. 7, jam. 7 jam ini yang penjaga basecamp